kita selalu perhatikan kasihi sayangi dan juga mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Warna ini uh, 2020 gimana Pak? <laughs> kita ingin terus berjuang uh, kami dari Partai Demokrat tentu ingin berikhtiar khususnya di Provinsi Jawa Barat. Baru saja kemarin ada pelantikan uh, ketua dan juga pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat dan tahun di sini sebagai ketua DPD yang baru. Kita ingin yakinkan bahwa Waktu yang tersisa ini menuju pemilih 2024, benar-benar kami bisa mempersiapkan uh, mesin partai yang juga efektif. Strategi-strategi terbaik termasuk juga menggunakan memenangkan press, dan inek. Ada... Kami bersahabat. Kami bersahabat dan saya tentu selalu mendoakan, Kang RK bisa uh, sukses ya, menjadi pemimpin Jawa Barat Saat ini, ya, kompleks Apalagi provinsi yang paling besar nah, Sejujurnya populasi Begitu pula sebaliknya, kan juga Senantiasa uh, mendoakan saya Agar juga bisa sukses Dalam menjalankan amanah sebagai ketua umum Partai demokrat Jadi, intinya, kami ingin terus uh, bersahabat Dan saling melengkapi, saling Semua ini